Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan informasi penting dari Ibu Harsiwi Ahmad Mengenai konser kami bersama Lesti Yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar Kamis 6 Oktober live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Banyak deretan artis yang akan mengisi acara tersebut persahabat di antaranya ada Teh Meliguslow yang akan tentunya hadir mengisi acara konser Kami Bersama Lesti. Ini konser diadakan untuk dukungan, persahabat ya Bunda Lesti Kenciora, L4Lesti, L4Love. Itulah tentunya hashtag Kami Bersama Lesti. Kita simak juga persahabat ya kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Ibu Harsiwi Ahmad. Para sahabat penggemar Lesti dimanapun berada, Indosiar ingin mengajak semua untuk bersama-sama kita support Lesti kejora dan para korban KDRT apapun bentuknya di luar sana yang belum dapat atau belum berani bersuara sebagai korban KDRT. Dalam konser kami bersama Lesti besok malam, saksikan dan beri dukungan moral kepada Lesti dan para korban KDRT lainnya, dalam konser kami bersama Lesti dengan bintang tamu Melly Guslow, Ritsu, Adibal, Teria Alstila Maisha, Poppy Amelia, Melanie Subono, Poppy Diharjo dan lain sebagainya Persahabatnya deretan artis, alumni, Lida, dan Dea juga akan memeriahkan tentunya konser tersebut Besok malam, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 pukul 23.00 20 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar El For Lesti, El For Love. Salam hangat dari Ibu Harsiwi Ahmad Namun persahabat, di informasi ini banyak sekali juga yang gak respect dengan Indosiar Yang mengadakan konser kami bersama Lesti Kita simak persahabat dari beberapa tanggapan fansnya Bunda Lesti Kejora dari akun Teddy Kejora mengatakan Lesti cuman butuh doa dan support tapi nggak harus ini juga sih miris banget ada juga tanggapan lain dari akun Fatihnya Kejora Lesti berduka kalian nyanyi-nyanyi dan joget-joget di panggung tunggulah barang sebentar lagi jangan memanfaatkan momen ada juga bersahabatnya tanggapan lain dari akun Instagram Lesti Fati.Official Doain saja yang terbaik buat dedek Lesti Semoga dedek cepat sembuh, amin Itulah beberapa tanggapan yang tentunya tidak respect Dengan Indosiar yang mengadakan konser kami bersama Lesti Berikutnya juga persahabatnya postingan Indosiar pun diunggah kembali oleh Akurasa Al-Fati26 namun, kita juga dibikin salvo kalimat yang dituliskan. Besok, Rizky Bilar dipanggil polisi. Lesti sakit, Indosiar konser ini membuat warga Konoha percaya dia, Tentunya, tidak mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Indosiar. Ketika Bunda Lesti kejora harus tentunya mendapatkan support dan dukungan hingga doa. Indosiar malah membuat konser, persahabat. Kemudian kita lihat juga ada sebuah kalimat komentar yang diunggah oleh akun tentang Fatih. Dari akun Aureli66. Disitu mengatakan, Kenapa nggak bikin konser peduli amal berduka cita? Kayak buat korban super Arema contohnya. Apa bedanya kayak yang prank kemarin? Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh tentang Fatih. Nah ini masuk akal Buat konser amal buat supporter bola Herman banget rumah tangga orang diurusin Banyak sekali yang tidak respek ya dengan Indosiar Namun kita sebagai fans sejati doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan Bunda El selalu dikuatkan Cepat sehat dan semoga cepat bangkit Kemudian disimak juga perselabat Tidak postingan dari l 2 di situ juga mengunggah sebuah kalimat Waktu akan membuktikan segala hal yang kalian sangkakan Siapa kawan, siapa lawan, siapa yang memiliki nurani Siapa yang hanya bersembunyi di balik topeng Ketika saatnya tiba, jangan merangkak meminta pengampunan Yuk kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti mendapatkan keadilan yang adil Tentunya kita selalu menunggu kabar hingga tentunya kejutan dari Bunda Lesti Kejora yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya mudah-mudah Lesti kuat dan permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik Kemudian juga persahabat disimak Masih diunggah L2W ini menginfokan bahwa untuk lagu Sekali Seumur Hidup Bunda Lesti Kejora sudah tembus di angka 28 juta viewers Masya Allah Semangat terus warga koroha Dukung karya terbaik Bunda El Teruskan gas streaming Tanpa henti support dede terus Congratulation 28 juta streaming 30 juta yuk bisa menang ini Doakan Mudah-mudahan semangat untuk semuanya Mendukung karya-karya Idola kesayangan kita Berikutnya juga Persahabat ya perhatikan Ada sebuah postingan lukisan Bunda Lese Sekejora yang meneteskan air mata membuat warga Konoha menangis melihat postingan ini. Kita simak di kalimat komentar yang diberikan dari akun Kartika 210487. Astagfirullah, ya Allah, kuatkanlah Lesti dan Al-Fatih, kuatkanlah hati kami juga. Ada juga tanggapan dari Unifitris, underscore 166. Malah jadi nangis lagi kan aku, stand for Lesti. Insyaallah banget ya banyak dukungan karena Bunda Lesti Kejora adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang sangat penyabar. Selanjutnya, banyak teman-teman akrabnya Bunda Lesti Kejora, sahabat-sahabat Bunda Lesti memberikan dukungan dan support. Di antaranya ada dua r yang memberikan dukungan untuk Lesti, L for Lesti, L for Love. Itulah tentunya Serahkan dari para sahabat Lesti Kejora yang selalu mendukung Dan selalu mensupport idola kesayangan kita Dan pasti kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru Mengenai kondisi Bunda Lesti Kejora saat ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia Mengenai Bunda Lesti Kejora Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Bin Ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.